Dah. Kobra berukuran 3 meter setengah Telah dibunuh oleh saudara Leman setelah Panji pembunuh ular ini Bukan, eh Suleman pembunuh ular Bukannya Panji Jangan lho, jangan jangan dulu. Nanti dia pakai manggar bro. Ini gila ini, ini. Ah. Uh, 5 meter ada bro Kasih makan gabus gitu. Masih makan gabus gitu. Inilah dia, ukuran 5 meter. Lima meter yang gitu, panjangnya ini. ini ular yang dibunuh oleh saudara leman. Ternyata dia namanya Nabi Muhammad, eh, Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman tapi dia tak tak bisa bicara ular. Hanya bisa membunuh. Man, jangan man. Nanti dia bangkel kamu. Hah, lucu hidupan, hidupan. hidup, kepalanya masih, hidup. masih hidup. akan akan, akan, akan. akan, akan. <tuh> Kukilmu, <lawan> itu? Hah, hah, hah. belum, <tuh> palanya belum itu, Lawan dia, masih lawan dia tuh. Hmm. dia. Bujur kasut. Ya hmm. habis tukar ini. mau tukar. Kulit. Dia mau tukar kulit, dia. Mau tukar kulit ya. Kameramen? Enggak. ada kameramennya. Hmm. Hmm. Yalah, dia nah, orang. Nah, dia pembunuhnya ini? keluar hmm. Kan panjang itu. Ular kobra, bukan ular apa, ular kobra ini King kobra <tuh> masih kasih hidup ah Kepalanya belum hancur Kasih hidupan Lempari pakai batu sama sulaiman Ternyata sulaiman tidak aduh. punya Tri kemanusiaan dan pakai ularan Ini ular kobra Nih, Kaki besarnya. Kepala dia sudah naik Ini pis yang Tuh Panjangnya kira-kira 8 meter Tuh Kepalanya udah hancur Kira-kira ini panjang 8 meter, kurang guys hmm, Masih hidup Ini Yang sakit gigi boleh bawa obat ini Kornya nih hmm, Diendus-endus saja Cek <tuh>